Terupdate dan terhangat seputar leslah tentunya Baiklah persahabat, seluruh manapun kalian berada Untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Kita ke kabar pertama Sebelumnya ada unggah spesial dari Ayah kejora Tadi sore persahabatnya mengunggah sebuah postingan foto Bareng istri tercinta, Masya Allah Mama Redi semakin cantik aja persahabat ya Alhamdulillah mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan komentar dari para sahabat Ada kobas juga yang berkomentar dari postingan tersebut Save like om katanya itu masya Allah banget ya Dukungan dari koko Basuki ke Ini luar biasa untuk keluarga besar dari Leslar Dan berikutnya juga ada komentar dari Ustadz Sufi Al Muguri mengatakan fi amanillah katanya masya allah luar biasa doa dari Ustaz Sufi Buguri untuk ayah kejora dan keluarga besar selain Kobas selain Ustaz Sufi Buguri ada juga komentar lain salah satunya dari akun Kevin Firmansyah tempatnya Om Kevin ini mengatakan semoga selama sampai tujuan amin amin amin ya robbal alamin itulah doa yang sangat tulus diberikan dari Om Kevin Firmansyah untuk keluarga besar dari Leslar Mudah Muda Selama Sampai Tujuan, untuk idola kita dan keluarga besar hingga tim dari Leslar Entertainment. Untuk berikutnya kita lihat persahabat, di sini juga sebuah unggahan spesial, Couple Goals, akhirnya muncul munculnya persahabat, ya masya Allah memakai warna yang sama, senada, luar biasa. Mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan. Dan selalu membuat kita semakin bahagia Dimunggah kembali oleh akun Lesti Bilar tim Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut Au au au, couple golds, outfitnya kece badai katanya tuh masya Allah banget ya Jadi Lesti dan kakak Bilar selalu saja membuat kita semakin bangga dan bahagia Mudah-mudahan Tentunya doa kita semakin kompak dan solid Mendoakan untuk Dede lasti dan kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan mudah-mudahan mereka selalu Tentunya diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sebuah unggahan dari IGS-nya Raja Taifal ID Yang menemang posting sebuah postingan Para sahabat yang keren opening trip Leslatu Turki. Turki. Terminal 3 ultimate Soekarno Atta Persahabat ya, Masya Allah Tujuan Istanbul Wow <laughs> Makin gak sabar nih menunggu kabar bahagia Kejutan bahagia yang akan diberikan Dari idola kesayangan kita Dan berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggah terbaru dari Bang Fali Akbar Masya Allah ternyata AAB ini juga ikut OTW Turki persahabat ya luar biasa nih keluarga besar seluruh tentunya diajak Alhamdulillah mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan untuk berikutnya kita lihat juga ya ada unggahan nih wow masya Allah Raja Travel ini persahabat ya beri hadiah Baby Moon Lesti dan Bilar ke Turki ternyata Raja Travel ini menghadiahi Mun, Lesti, dan Bilar ke Turki, persahabat ya Masya Allah dan Barakallah Mudah-mudahan tentunya bahagia, berkah, barokah untuk semuanya Diunggah di Kompas TV, persahabat ya di kembali oleh akun sahabat Lesler, Taiwan Ada kalimat gasen juga yang sangat luar biasa Masya Allah, Tabarakallah, Qobas orang baik Baiknya bukan baik, jah, tapi baik-baik banget katanya tuh Masya Allah Tabarakallah, nah, berkah-berkah terus ya ko. Semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan Qobas Semoga semua keluarga Qobas selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Basuki Surojo Memang luar biasa Salah satu orang yang selalu mendukung Yang selalu ikut andil Dalam hubungan Lesti dan Rizky pilar Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Amin Ya Allah. Kita doakan selalu juga untuk idala kita diberikan kebahagiaan kesehatan yang terutama, amin Dan untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada unggahan terbaru dari kakak Bilar Yang memposting sebuah postingan foto couple gold juga nih Wow <t> Somewhere系> Sepatunya sama di pasang ya, celana sama warna putih Membuat kita semakin bangga kepada pasangan Lesti dan Rizky Bilar Semoga saja bersahabat ya ada kabar dan kejutan bahagia yang kita dapatkan.